Assalamualaikum guys, kali ini aku mau reaction tentang menanam timun di dalam polybag. Kayak gimana? Apakah bisa berbuah dalam polybag juga? Terus menonton guys. Menanam timun di polybag ternyata bisa tumbuh subur. Iya, yeah guys ya. Baru tahu sih kalau timun bisa ditanam di dalam polybag gitu. Belum pernah soalnya, belum pernah lihat juga ini adalah tanaman kedua setelah tanaman pertama gagal oh. oh jadi udah pernah gagal orang ini terus ini adalah tanaman keduanya guys penyebab kegagalan penanaman pertama karena tidak telaten memberi pupuk dan tidak menyiapkan anti hama oh iya jadi kalau udah diserang hama pasti mati guys apalagi ini pupuknya kurang gitu dia lama-lama juga mati guys Menanam timun kali ini Pakai pupuk cair jadi praktis Dengan takaran jelas Dan anti hamanya pakai Pestisida organik Pestisida hmm. organik Cukup siram pupuk cair Yang dicampur air tiap pagi Alhamdulillah tanaman subur seperti ini pakai pupuk cair guys Ini dicampur air gitu Terus disiramin tiap pagi Gitu caranya banyak ya guys lumayan lah untuk di rumah gitu guys daripada beli ya mending nanam kayak gini guys lumayan ayo menanam sayuran di polybag sangat mudah kalau ada kesulitan bener guys jadi nanam sayur itu menurut aku kayak paling mudah tuh dalam polybag kalau secara hidroponik itu kan kita ribet ya guys ya air gitu kan dia nggak pakai tanah yang lebih simpel menurut aku nanam sayur di polybag kayak gini guys lebih gampang. Dan saya siap bantu. Oke okay guys. Itu tadi reaction menanam timun dalam polybag. Semoga kalian suka. Terima kasih yang sudah menonton.